Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Maruddin Kaltim yang bekerja di PT Astra, rumah kamu terbakar dek. Ibu yang tinggal di situ yang selama ini bersama kamu karena kamu pergi merantau jauh. Pada malam Jumat jam setengah 12 terjadi konser listrik. Untungnya ibu karena sakit mencerit sehingga dia Menginap di rumah kakak di belakang rumah dan rumah kakak tidak terbakar. Dan apabila ini sampai kepada kamu karena tempat pun sangat susah sinyal, mudah-mudahan kamu mendapati sinyal yang bagus dan kamu bisa membuka WA mu atau di video sehingga sampai pada kamu. Dan kamu diberi yang keringanan oleh perusahaan Sebagai peduli untuk membantu kamu Agar bisa mungkin pulang dulu melihat keadaan rumahmu Bersama dengan ibu Karena kamu adalah anak terakhir yang menempati ibu namun karena kamu pergi lagi dengan tuh perjuangan mulai -mulai hidup Allah dan kami di Kalimantan saat ini Kalimantan Timur iman, di Laguna PT Palma atau Masuk Astra saudara -saudara saya. agar bisa rekan-rekanmu mengetahui dan perusahaan melihatmu entah dalam bentuk bagaimana membantumu sehingga kamu bisa pulang karena tidak ada duit mungkin bisa pinjam dulu karena Ibu sendiri di sana membangun tenda nah, tapi alhamdulillah ada uluran tangan dari keluarga dari tetangga dari semua yang melihatnya pembarang kebakaran ini dari jam 12 sampai jam 1 ini udah lewat lagi kami ingin menanyakan ikut peduli mudah-mudahan ibu dan keadaan sehat ada kelleran saudara atau apa tapi saudara laki-laki tidak ada semua di kampung tinggal saudara perempuan.